gue lagi sama Sorry, Salam, semuanya. Ya guys, kembali lagi ke channel saya. Channel yang gak jelas ini yang tadinya bahas tentang Pramugara, sekarang bahas tentang Thailand. Sekarang gue lagi di Nan province dan mau balik ke Bangkok naik Thai Smile. Ini penerbangan pertama gue naik Thai Smile. Kita lihat ya gimana perubahannya pasti seru banget, oke? Okay? Iya guys, biasanya gue sendiri, tapi uh, sekarang gue traveling sama grup Dan grupnya ini dari Tourism Authority of Thailand atau TAT Atau lebih jelasnya kayak Kementerian Pariwisata di uh, Thailand, gitu Jadi guys, uh, gue mau say sayonara sama paspor gue Karena udah lima tahun nemenin gue dan ini adalah saat terakhir gue pakai paspor ini Besok harus ke embassy untuk perpanjang paspor Makasih ya, ini penuh loh. <laughs> Sombong Dan yang malu-maluin guys uh, Tiap kali gue terbang dulu waktu jadi cabin crew Gue tuh suka diledekin, Pancasilanya nya mana uh, Lu udah gak nasionalis lagi ya Jadi lu bukan orang Indonesia lagi ya, kayak stateless gitu guys Ya gue bilang aja ya, pancasila kan uh, suka terbang juga ya <laughs> Kan burung ya, jadi ya udah terbang gitu Ternyata lagi nunggu boarding uh, Thai Smile. Sebentar lagi kita boarding guys Nah, jadi di akhir video, gue mau tanya-tanya nih. Sebenarnya gue lagi sama Piagen. Sorry, kabar Nah, jadi nanti di akhir video gue ada pertanyaan buat vegan Jadi nonton sampai akhir ya. Ya berhubung ini airport kecil guys, jadi uh, kita pakai tangga. Dan nanti pesawatnya tuh bukan mundur, nggak ada, enggak ada ini apa yang pushback itu. Pesawatnya biasanya langsung muter gitu guys, muter ke sini kayak u turn gitu. My ex. bersihin rambunggarinya dikasihnya kayak begini dan air minum juga satu botol kai smile. ya kita cobain rasanya kayak gimana oke okay? oke okay, kita lihat ya apa isinya kayaknya si roti guys oh iya bener bener roti sama ini ada apa nih tisu basah ya oh iya tisu basah ya gitu doang oke okay, jadi packagingnya sih bagus kayak aman banget dan dari segi packagingnya sih kelihatannya ini bersih si higienis enak juga apa rasanya, nah guys ini uh, good to know ya yeah, for your info that, uh, yang namanya safety instruction atau kartu keselamatan itu harus selalu menghadap ke penumpangnya tuh, biar apa, biar kalau emergency itu kita langsung narik dan langsung kebaca nggak kebalik, nggak, nggak, ya pokoknya langsung bisa dibaca gitu, dan kalau ada majalah atau apapun itu biasanya katalog dan apapun itu, biasanya itu ditaruh di belakang kartu keselamatan. Jadi kartu keselamatan harus ada di depan, tapi saat ini karena Covid jadi nggak ada majalah kan ya. Karena kalau dikasih majalah dan semuanya itu bisa kayak kontak ke dari satu penumpang ke penumpang lainnya gitu. mau minum apa, uh, gue pikir cuman roti tadi ternyata dikasih minuman juga dan gue pilihnya teh gitu. baik banget sih Pramugarinya ramah dan oh iya yeah, Pramugarinya tuh cantik-cantik cuy <laughs> oke okay guys jadi udah mau landing, tadi kaptennya uh, udah nang semua desain dan Pramugarinya udah uh, minta penumpangnya untuk duduk, pakai sabuk pengaman uh, buka jendela dan matiin handphone uh, overall flightnya mantep banget dan uh, tadinya gue mau tanya-tanya sama penerbang tuh di pesawat sebenarnya, cuman berhubung uh, tempat duduk kita dipisah gitu, jadi nanti aja di airport ya, oke? Okay. So stay tune sampai akhir ya. Jadi guys dari tadi gue lihat banyak banget pesawat yang parkir, ada yang udah nggak ada mesinnya, ada yang mesinnya udah ditutup, ya. Pokoknya parah banget lah pandemi ini, serem banget lihat lihatnya kak. Nah, banyak semangat liatnya pesawat pesawat ini ga bisa terbang itu dari -dari pandemi bukan karena rusak gitu ya oke okay, sampai parkir di sebelah Vietjet Uh, A321. Nah, guys, jadi di Thai Smile Airways ini uh, protokol kesehatannya benar-benar terjaga. Tuh, ada yang standby uh, jaga. Sekarang udah giliran gua keluar dan uh, see you di luar pesawat sama Piegen. Oke. Okay? Tuh jaraknya jauh kan, guys? Benar-benar social distancing. Jadi mantep banget layanan ini. Kabungka, thank you so much. Oke okay, sudah keluar pesawat sekarang mau ketemu Piagen di luar oke. Okay? Nah guys sudah sama Piagen di sini nih sambil nunggu bagasi kita interview dulu orangnya. Interview bayar kali? Oke okay, siap. Kita tanya. kita tanya dulu orangnya ya. Oke okay, jadi Piagen ketika Piagen dengar kata pramugar atau pramugari apa sih yang pop up di pikiran Piagen pertama kali? Wah oh, manusia tanpa lelah waduh mantep banget ternyata ya setia membantu hahahaha <laughs> okay. memang asik ya dia ngomongnya <laughs> the best lah oh, pokoknya the best the best ya oh thank you banget tuh pada pecinta Kevin Cruz tuh dapat uh, kata-kata semangat dari P.A.G.E.G.E.N oh, ya oh nah, ambil barang dia ngambil barang oke okay. mantap ya Kita okay. duduk nah pertanyaan kedua P.A.G.E.G.E.N tuh ah uh, oke okay, berdiri penerbangan terjauh apa yang VEGEN pernah naikin? terjauh ya? terjauh? terjauh terpanjang. banget lebih ke lanjut banyak banget sih jadi oh, okay. uh, dari Bali balik sehari ke Jakarta langsung lanjut ke Johor Baru. sehari di Johor Baru, langsung lanjut ke Beijing udah, udah kayak itu gara, ya? itu terpanjang maupun gak sekali tapi itu gak sepanjang banget itu Karena ada kerjaan di Jakarta sehari ke Johor Baru, kita ada ujian <laughs> atau ke Beijing atau menginap apa uh, wisuda jam terbangnya tinggi banget ya oh, <gila> itu, terpanjang. itu direct juga jauh sih sebenarnya cuma <gila> <Jauh. Teman>, contohnya <gila> kan uh, jadinya kayak putus-putuskan hari uh, Jakarta sehari, uh, suar -suar baru sehari baru Beijing luar Bersambung. biasa udah kayak pramugara ya kan? <gila> last question uh, Piagen tuh tipe penumpangnya kayak gimana sih mungkin ya contohnya ada kan yang penumpang Sampai pesawat langsung tidur, gitu pengennya istirahat atau uh, yang lebih enjoy sama infuse entertainment. Nah, atau gimana? Atau penumpang yang galak, <laughs> ada kan penumpang yang galak? Suka <laughs> berantem <laughs> ya, iya. <dengan> <laughs> iya, iya, tapi iya, banyak. <laughs> nah, jadi kalau lebih ke tergantung sih, tergantung tujuannya. Kalau misalnya Indonesia domestik, biasanya kalau um, gak jauh-jauh banget, ya udah biasanya menikmati penimbang apa. Pemandangan sama temen-temen ngobrol gitu kan? Cuman kalau lumayan jauh, kayak udah dua jam gitu, tidur bonggung bentar makan, dan pemanah tidur lagi oke tapi gini jadi tergantung ya tergantung sih jadi tidur. oke, pegan thank you so much, btw kita udah mau dadadada nih guys Tuh pada dadadada semua kapungkap bye bye ini tuh grup gua guys bye bye kapungkap, bye bye thank you very much, see you again bye bye everyone ya jadi udah uh, babay-babay sama uh, grup gua jadi udah kayak jaman cabin crew aja guys ketika kita udah ngambil barang, bagasi semuanya pada dada-dada mau pulang gitu habis debriefing ya oke okay, guys jadi segitu aja videonya thank you so much for watching jangan lupa subscribe komen di bawah kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar ya dan jangan lupa juga subscribe uh, youtube-nya P.Egen walaupun uh, mostly yang nonton video ini pasti udah follow udah subscribe juga ya tapi nanti Linga bakal aku kasih di uh, bawah. Oke, okay, see you on the next video. Udah bukan lagi si board, tapi see you in Thailand. Bye bye.